Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar mana pun kalian berada untuk menemani santai pagi Kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru Untuk ke kabar pertama kita lihat para sahabat ada sebuah kertas spesial banget, ya. Si cantik, Bunda Lesti Kejora, ketika di acara semalam, di acara HUT ANTV yang ke-29, Bunda Lesti mengucapkan selamat ulang tahun bersama ya Masya Allah, dan pastinya kita dibuat bangga sekali dengan penampilan Bunda Lesti Kejora dalam acara HUT ANTV yang ke-29. Penampilan yang tak pernah gagal selalu membuat kita terkesima. Selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga pastinya Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat persahabat di kolom komentar, banyak sekali tanggapan yang diberikan Yakni dari akun ida.yanto.581 mengatakan Oke, okay, pasti nggak akan ketinggalan nonton kesayanganku, Dede Lesti ya Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Lilis Kusnawati 986 Udah dari jam 6 nonton sampai sekarang belum beres nih Min Katanya tuh Masya Allah banget ya Dukungan, support selalu terbukti Selalu kompak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Dan berikutnya kita lihat juga ini demo spesial yang kita dapatkan bersabat ya Tengah malam di acara Puncak Hood on TV ke-29 Bunda Lesti Ini menyanyikan lagu ini Goyang Karawang Waduh Masya Allah banget ya Akhirnya nggak sia-sia banget yang nonton sampai tengah malam ya Dikasih vitamin bahagia langsung oleh Bunda Lesti sambil Goyang Karawang Ini sedebes the best banget Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda Lulasti semakin banyak dukungan, support, dan doa yang diberikan. Momen ini pun diunggah kembali persahabat oleh akun Rossi Anaskar Leslar24. Di pusingan ini pun persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar mengenai tentunya acara di hari ya. Kita lihat aja dari akun Purwanti Hidayah54 mengatakan... Aku merasa aku enggak wow, kalau kaya di Indosiar ya. panggungnya gelap, Bunda Lesti nyanyi lagu zaman dulu jadi kurang gana gitu, katanya tuh. Ini tanggapan dari para sahabat mengenai acara konser Puncak Hot Antevi yang ke-29. Kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram Edi Surya di 156. Lagu goyang karawang, tapi dengsernya pakai baju buat jadi dancer Agnes Mo, jadi nggak nyambung konsepnya. Katanya tuh, wah wow, banyak sekali kritikan ya untuk acara Hot ANTV yang ke-29 ini. Dan kita lihat juga, bersahabat komentar dari akun Salehado City. 5 Kali ini, Dedek nyanyi terkalahkan dengan musiknya dan penarinya. Hampir suara Dedek lenyap yang lagu ini sama satunya lagi beda suara Dedek, kayak powernya hilang, gak kayak biasanya. Tapi kita masih dibuat banget sekali persahabat Penampilan idola kita selalu membuat kita bahagia pastinya Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada momen spesial yang kita dapatkan juga semalam di unggahan Kak Yanti Irlanda ini memposting momen kebersamaannya dengan bunda Lesti BBL. Ada mama kejora, ada Uwamedin juga. Masya Allah, kita selalu dibuat bangga banget ya. Alhamdulillah, banyak sekali orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga bersahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Lesnar Entertainment. Semalam juga ini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan ada sebuah pertanyaan Apa cita-cita Bunda Lesti? Wow, apa nih cita-cita Bunda Lesti? Kita simak dulu di kalimat yang dituliskan Siapa yang udah ngikutin Lesti Kejora dari dulu? Tahu gak sih, apa cita-cita Bunda yang belum terwujud saat ini? Bayang sekali komentar yang diberikan bersama ya Tentu komentar yang sangat luar biasa dari Rosianus ke Leslar 24 mengatakan bikin album dan konser tunggal Tuh itulah cita-cita Bunda Lesti yang belum terwujud saat ini persahabat ya Konser tunggal mudah-mudahan tentunya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari seorang Lesti Kejora ke kabar berikutnya juga, persahabat, kita nggak bisa fon banget ya dengan unggahan Bunda Inul yang begitu luar biasa. Memposting foto bareng Bunda Lesti, si cantik, wanita hebat, wanita kuat, dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Semoga saja persahabat ya, idola kesayangan kita selalu menjadi orang baik dan mencontohkan kebaikan. Tetap konsisten dan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga Dan kita juga masih menunggu kejutan lain di pagi hari ini bersama Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya